Namun kini moda transportasi perlu tiga ini hanya bisa ditemui di Manggarai dan bendungan hilir atau Ben Hill. Melihat kondisi Bemo yang makin memprihatinkan, sejumlah mahasiswa desain dari sebuah universitas swasta dan universitas dari Australia berinisiatif mengecat dan memberi sentuhan seni pada. pelangkah yang disambut gembira para sopir demo. Pasalnya, tampilan demo tua milik mereka menjadi lebih menarik. Tapi Bapak, sekarang nggak dicat? Demo gitu. Ya, ya senang aja, orang abang yang meh, tadi mau dicat, dicat ke desa, senang. Senang, ya, Bapak, ya. senang. Terus, depan masyarakat gimana, yang seru demo Bapak? Dengan demo Bapak, sekarang udah baru di tentunya, kan? Iya, Ya, Jadi, ya, gimana, ya senang juga. aja, Nek, bagus sabut di gambar-gambar demonya. Kasi, oh, gitu. Dengan tampilan bemo yang menarik dan eksentrik Hingga bisa menarik perhatian pengguna transportasi Para supir bemo berharap Moda angkutan mereka masih bisa eksis dan bersaing Dengan moda transportasi umum lainnya Olimpo, JP, dan Sinta TV Jakarta.